dan terhanya seputar Lesnar tentunya Menemani santai soal kalian saat ini Bang Yuna akan memberikan informasi terbaru seputar Lesi dan Biler. Ke kabar pertama persahabat kita lihat di sini sebuah Unggahan live Instagram dari Papa Rich persahabatnya Yang tentu di live tersebut juga kita mendapatkan kabar Soal karantina Leslar dan tim hingga keluarga besar persahabat di Indonesia nanti itu cuma lima hari saja karantinanya persahabat ya alhamdulillah cuma lima hari di karantina mudah-mudahan saja sehat bahagia lancar untuk idola kesayangan kita amin ya robbal alamin kita lihat di kolom komentar juga persahabat ya di situ ada komentar dari akun MRS _yls. Karantina jangan lupa bikin konten Wow <gifat> Di karantina aja suruh buat konten Nih persahabat ya cute banget nih Leslar love Wars. Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Gaun pengantin Leslar Alhamdulillah cuma lima hari karantina Alhamdulillah persahabat ya Mudah-mudahan saja kita Tentunya selalu kompak Mendukung yang terbaik untuk idola kita momen ini juga diunggah kembali oleh akun Dedy Kurnia ada kalimat komentar juga yang diberikan dari akun Ajraan mengatakan saya nanti kalau karantina kamarnya sendiri-sendirikah atau satu kamar satu orang katanya persahabat ya kita tunggu saja info dan kabar selanjutnya mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik dan kabar bahagia langsung dari idola kita Selanjutnya kita lihat juga persahabat Ada unggahan spesial dari Bang Ariel Satu jam yang lalu mengunggah sebuah postingan foto Keren persahabat ya Masya Allah Luar biasa nih Bang Ariel Selalu tampil Luar biasa Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bisa Menjaga Lesti dan Rizky Bilar Ada kalimat caption juga yang dituliskan oleh Bang Ariel Bismillah last day Turki Wow luar biasa persahabat ya Cuaca menunggu suhu mendukung juga di negara Turki Alhamdulillah mudah-mudahan diperlancar apapun yang dilakukan Allah idola keluarga dan tim Lesnar Entertainment dan kita lihat persahabatan sebuah kalimat komentar yang diberikan dari akun Instagram Rahmanisa Cahaya Islami mengatakan kalian berhak bahagia jadi besok jangan skip karantina <laughs> luar biasa banget persahabat ya dan kita lihat hidungan Terbaru Kakak Bilar, Pak Sahabat ya, vitamin bahagia yang disuguhkan langsung oleh idola kita Baru saja mengunggah sebuah postingan video, Pak Sahabat ya, bareng istri tercintanya Kakak Bilar menginfokan, jangan sampai lupa untuk follow akun Instagram rajatravel.id, Pak sahabat, ya Soalnya banyak banget giveaway yang akan diberikan Dan tentu kita wajib follow Kakak Bilar menyampaikan bahwa bakal ada Tentunya sesuatu juga persahabat ya, bila terpilih, bakal bisa umroh bareng dengan Leslar. Tuh persahabat ya, info bahagia nih dari kakak Bilar langsung, ada kalimat caption yang dituliskan juga dalam postingan tersebut. Terima kasih Raja Trevol.id untuk hadiah baby moon, ya. Guys, jangan lupa follow IG-nya karena banyak promo murah dan pasti banyak giveaway. Banyak tanggapan, banyak komentar juga yang diberikan dari sahabat, yaitu David Karlina, mengatakan dalam kolom komentar bahagia, sehat-sehat terus, love-love. Masya Allah banget ya, ketua Leslar Pusat ini selalu saja tulus, mendukung, mensupport yang terbaik untuk Lesti dan Bilar dan kita lihat juga berikutnya ada komentar dari akun Fur, virus leslar, bu fir mengatakan bismillah, umroh bareng leslar at rajatravel.id, amin doakan yuk, semuanya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan serta kita semua bisa tentunya terpilih Menjadi bagian Persahabat ya Dari tentunya Leslar Dan bisa umrah bareng tuh Amin Dan kita lihat persahabat ya Ada tanggapan dari Bang Adis Sky Mengatakan Suatu saat nanti Trio gastrik triple Dead Trip ke Eropa ya bro Wow Masya Allah banget ya Amin Doakan saja Mudah-mudahan saja Persahabat ya Trio pun Tentunya bisa tur. Ke Eropa, wah wow, luar biasa. Mudah-mudahan saja kita mendapatkan kejutan dan kabar baik selanjutnya tetap stay dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Ini dulu informasi, di sore hari ini bagaimana tanggapan kalian? Semua akan berkomentar, banyu, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.